Hari ini kita makan apa sih, Cok? Makan ini. Makan ini? Bokang. Makan oh, ini. Karena... Oh, ini. Iya. Matsutake. jamur dari Cina ya? kalau di apa? Negeri Jepang? Oh, kalau bu... buatan Oh, Jepang? Oh. Iya, lebih mahal loh. Emang kalau yang buatan Jepang berapaan? Ini Rp10.000 ya? Kecil banget. Eh? 10.000 segini doang. Iya. Mbak iya. ini satu setengah jutaan iya mushroom apaan mahal gitu <laughs> mushroom apa ya mushroom spesial spesial namanya Matsake. mana iya. kalau yang ini buatan Cina berapa ini dua ribu ya dua iya. ribu oh hampir lima dua kali lipat ya jadi hari ini makannya matsutake oh, yosh jadi kita ngapain nih harus ngapain harus cuci dulu Harus cuci? Iya Cucinya kayak gimana? Hmm. Pakai kinci pepa yang udah basah itu Ya guys kita belajar Belajar Ngebersihin apa ini Matake Masrum paling mahal di Jepang Biasanya sih cuman hari-hari spesial ya Orang Jepang makan kayak gini ya? Iya Baunya gimana sih, enak banget sih? Hmm Bau jamur guys jamur? Hmm. Kalau ini bisa bangkrut, penuh ya, nenek. Ini <laughs> bisa nggak ya? Bisa lah, ini potongnya kalau mau. Oke oh gitu. hmm. oke. Okay, jadi guys, kita udah potong hey. nih guys, hasilnya kayak gini. Jadi kita siapin nasi Jadi kita bakalan masukin ke iya. nasi gitu nasi. Oih guys, itu udah siap. Jadi kita bakalan nunggu kurang lebih 53 menit sampai nasinya matang. sekarang kita lihat hasilnya kayak gimana. Kemudian apa Lagi bikin apa ini? Dessert, es melon, khas Indonesia. Kue banget ya? Iya dong. Jajan. Oh matsutake gohan, nasi matsutake. Terus harus diaduk-aduk gitu, iya, aduk-aduk. Dan gue juga, selang waktu satu jam itu, gue juga bikinin es buah melon. Gue yakin, saya coba sih bakalan suka nih es buah melon buatan gue, khas Indonesia. Tuh, wuhuu. mantap kali, guys! Ye-ye-ye, harum gak? Harumnya enak eno, iya dong. Iya buatan gue, guys, es melon. Iya. いただきます。いただきます。 うわ、うん。美味しい美味しい。<笑><笑> Hmm, hmm, hmm, antas mahal guys, enak. Minyak susu, jangan lupa di apa di aduk-aduk dulu. Aduk-aduk ya. Wah, sedang banget ini susunya. Hmm, em, cocok. Emang kalau makan mat saat itu masak di gohang masak di gohang masak nasi kita harus pakai miso soup terus harus khasnya khas makanan khas Jepang gitu loh mm -hmm. kayak apa ini Shishamo. Mm -hmm. ikan bakar ini nih tapi mas hmm enak. enak enak banget hmm. ada ini cowok kalau ada cewek gimana? lebih enak pagi. Cewek juga enak lah. Halu deh, halu. Halo. Hmm. Masih. Um, um hmm. Hmm. Mati yuk. Hmm. Hmm. Tucu. Gua enak paginya ini lo asli enak banget ini guys masih bentuk jamur tuh kelihatan nggak tuh bentuk jamur kan guys di Indonesia ada nggak ya jamur spesial yang mahal itu nggak pernah dengar teman-teman ada nggak? Ah, oh. mm, ini Dessert time, Yee. Es buah melon. Gimana ya? Enak nggak saya coba kira-kira? Iya kira-kira loh. -kira -kira. Coba dulu, coba dulu. Coba dulu. Gimana? Oke. Okay. Ketangga, ya? Hmm, ah. Bueno. Serius? Mm. Kamu suka? Kamu bisa buka toko es gua. Serius? Di Jepang, iya. Emang orang Jepang enggak pernah makan kayak gini? Enggak. Kita mau pakai milk. Ah, condensed milk. Kondis milk. Mm. Seriusan enak? Enak. Supnya gimana? Supnya, supnya gimana ya? Hmm. Mantap kali, mantap kali, mantap, kali. mantap kali. ya guys, ternyata Sacho suka banget es buah-buatan gua, es buah melon. Heem, mm. gue yakin kalau Sacho bisa ke Indonesia lebih banyak lagi es buah, es buah yang lain yang bakalan meledak di mulut. Oh Syacho. gitu, ha, pasti kamu suka, yakin. Mm. tapi ini aja udah cukup ya. Iya, udah cukup. Next time mungkin gua bakalan coba bikin buat ini, mama papanya Sacho kali mm. ya mertua gua, iya, mertua iya. Jepang. Oi guys, sampai di sini dulu video kita kali ini guys. Ini video tentang masakan spesial khas orang Jepang. Iya. <laughs> itu makanan matstake. gohan. Oh iya guys, kalau teman-teman punya kesempatan buat ke Jepang dan punya kesempatan buat cobain nasi matstake, gua jamin teman-teman pasti bakalan suka karena itu emang enak serius. Ya Jelas namanya itu juga mahal kan <laughs> Makanya kalau punya kesempatan teman-teman mesti nyoba Karena di Jepang aja nggak semua orang Jepang pernah makan nasi emas Tak bener gak? Iya bener Karena mahal Dan itu nggak gampang nggak setiap supermarket itu jual <sighs> Oi okay, guys sampai sini dulu video kita kali ini guys Thanks for watching and see you guys again soon Bye-bye sama sama